Kamu tidak bisa mengubah masa depanmu, tapi kamu bisa mengubah kebiasaanmu, dan pasti kebiasaanmu akan mengubah masa depanmu. Kamu harus memiliki tujuan, tetapi kamu harus memiliki strategi untuk mencapainya secepat mungkin. Kita tidak boleh menyerah, dan kita tidak boleh membiarkan masalah mengalahkan kita. Manusia membutuhkan kesulitan, karena itu diperlukan untuk menikmati kesuksesan. Belajar memberikan kreativitas, kreativitas menghasilkan pemikiran, berpikir memberikan pengetahuan, pengetahuan membuat Anda hebat. Berpikir harus menjadi aset modal Anda, tidak peduli pasang surut apapun yang Anda alami dalam hidup Anda. Berpikir adalah modalnya, enterprise adalah jalannya, kerja keras adalah solusinya. Keyakinan dan kerja keras adalah obat terbaik untuk membunuh penyakit yang disebut kegagalan. Itu akan membuatmu menjadi orang yang sukses. Dua aturan untuk kehidupan yang damai, depresi dalam kegagalan tidak boleh masuk ke hati dan ego dalam kesuksesan tidak boleh masuk ke otak untuk berhasil dalam hidup dan mencapai hasil Anda harus memahami dan menguasai tiga kekuatan besar keinginan, keyakinan, dan harapan